Ini seru ingin Adi gadi boto parayo adong-dongan marga utabaraju di partu kami kan iya kan? ya. dongan ni bapaon ah. pamasuk i tu pesi bujolo ah. on so, na pate nuida pare satu son ah. Pas do pemas pertama on, satu nggak ubahin. Hmm. Nggak dong, nggak doh, Tambahkan. <tip> Jadi nggak ubahin, nah, nah, wih, ndon. Tepuk naon, ndok warna. Ah, hidupku kalahin, ah. Heidi dan. Bisa tengok pada secara langsung, coba ya Ini saya ngapain Masuk pada secara langsung teman-teman sahabat medsos Kita Silang berada di pohon pisang Ini Kalau tidak yakin ini panjang daripada pada pisangnya ini Kita kurang 2 meter Ini Ini set saja tambah lagi setengah meter lagi jadi dua setengah meter dapat di bahwasanya bahwasannya ini memecah rekor pisang terpanjang di dunia dua meter setengah oke okay, mantap oh. di internet bisa oh, nggak soal? apa? medikalnya pisang terpanjang di dua ini? angkudok dangkane Sada dua, oh, empat meter lah. <laughs> meter. Bisa berapa? Boleh jadi tu